Guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku, Uci. Dan di video kali ini, aku pengen sharing lagi sesuai judul tentang lima fakta siap dari air kelapa muda untuk meningkatkan kesuburan wanita maupun pria. Biasanya kalau di tempatku itu teman-teman untuk melakukan malam pertama biasa disarankan untuk mengkonsumsi kelapa muda dan biasanya juga disebut juga dengan air kehidupan. Nah, gimana kalau di tempat kalian? Apakah sama kayak aku atau enggak? Nah, di sini kalau misalnya kalian belum dapet di informasi itu, aku bakal sharing ke kalian apa aja fakta-fakta menarik tentang air kelapa muda untuk meningkatkan kesuburan suami dan istri. jadi yang kalian ketahui bahwa air kelapa muda itu bisa untuk menghilangkan dahaga. Nah, selain untuk menghilangkan dahaga, ternyata nih, teman-teman bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan juga. Manfaat yang pertama untuk pria adalah bisa mengatasi masalah impoten. Impoten ataupun masalah disfungsi ereksi, yaitu masalah yang sangat utama yang biasanya dialami oleh kaum pria. Hal ini juga bisa mengganggu banget untuk keharmonisan dalam melakukan hubungan intim. Ini disebabkan karena peredaran darah itu tidak stabil mengalir ke area genital kaum pria nah itu secara alami air kelapa muda ini bisa membantu untuk meningkatkan peredaran darah tadi agar bisa melancarkan peredaran darah yang ada di area genital tadi dalam air kelapa ini dia itu mengandung potasium, magnesium, sodium dan kalsium, manfaat ini tuh bisa dikonsumsi untuk kaum pria kalau misalnya mereka mengkonsumsinya secara rutin ini tuh bagus banget Sehingga bisa membantu untuk rangi resiko terjadinya disfungsi ereksi Nah untuk manfaatnya sendiri teman-teman Kelapa ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah ke area genital kaum pria Kedua bisa meningkatkan kadar testosteron di dalam darah yang ketiga bisa membantu tubuh tetap terhidrasi Sehingga membantu dalam mengatur kontraksi otot. Manfaat yang keempat adalah membantu menjaga tekanan darah Agar tetap stabil sehingga bisa membantu kinerja sistem sarah Manfaat yang ketiga adalah membantu laki-laki dalam meningkatkan gairah seksual Nah di dalam kelapa ini mengandung unsur protein dan karbon Ini yang memicu agar terjadinya peningkatan gairah seksual pada pria ketika mengkonsumsi air kelapa muda ini. Di sini ada protein di dalam air kelapa hijau itu yang mengandung asam amino yang terdiri dari alin, alanin, sistin dan agrinin. Nah, bahkan kandungan asam amino di dalam air kelapa ini lebih tinggi kandungannya dibandingkan susu. Nah, selain itu juga karena kandungan dari air kelapa muda ini bisa meningkatkan hormon testosteron dan bantu untuk melancarkan peredaran darah ke area genital pria tadi. Yang Tadi itu manfaatnya untuk pria Sekarang kita bahas manfaat air kelapa muda untuk kesuburan wanita Air kelapa ini untuk kaum wanita Manfaatnya adalah bisa menyeimbangkan pH yang ada di dalam vagina Agar lebih seimbang Dilansir dari Motherly, Kelapa hijau itu dapat membantu mengontrol pH dalam vagina Agar kondisi menjadi lebih seimbang Nah, seperti kita ketahui bahwa keseimbangan pH yang ada di dalam vagina itu karena ada beberapa faktor, itu karena penggunaan antibiotik, mencuci dengan menggunakan antibiotik, atau karena kurang teraturnya terus haid bahkan yang sedang melakukan diet kayak gitu. Nah jika di lingkungan vagina itu terlalu asam sehingga di sekitar lingkungan vagina itu menjadi tidak bersahabat bisa menyebabkan sel sperma itu tidak sanggup untuk mencari sel telur. Terus baliknya nih kalau misalnya Vagina kita itu terlalu basah, itu tuh bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau tumbuhnya jamur-jamur. Saat kondisi basah akan muncul, dan itu tuh akan menyebabkan rasa gatal dan iritasi. Nah, kalau misalnya yang kalian rasakan itu gatal dan nyeri, otomatis saat berhubungan intim pun jadi tidak nyaman. Hal kalau misalnya kita melakukan hubungan intim itu secara nyaman. Bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan dan proses pembuahan juga nggak bisa mendapatkan peluang kehamilan Dan manfaat yang kedua untuk kaum perempuan Yaitu bisa membersihkan rahim ketika kita mengkonsumsi air kelapa muda ini pada perempuan biasanya ini teman-teman bisa terjadi keputihan dan sega, sebagainya kalau misalnya kalian konsumsi air kelapa muda ini ini tuh bisa membantu banget untuk membersihkan daerah rahim kalian ini tuh bagus banget dan aku sering banget minum air kelapa muda ini apalagi untuk bis keguguran kayak gitu ini tuh bagus banget bisa membantu untuk melakukan pembersihan di dalam rahim sehingga kotoran-kotoran ataupun sisa-sisa jaringan yang ada di dalam rahim itu bisa keluar semua Kadang kan walaupun dipuret tetep aja tuh masih ada kayak sisa-sisa darah dan sebagainya takutnya belum bersih nggak ada salahnya dong kalau misalnya kita itu konsumsi air kelapa muda untuk membersihkan secara alami rahim kita kayak gitu nah untuk ini tuh biasanya Kalian bisa rebus air kelapa itu dengan gula batu Dan langsung kalian minum Dan untuk bikin ramuannya sendiri Racikannya itu gampang banget Kalian tinggal rebus air kelapanya Terus kalian campur sama gula batu Satu atau dua sendok Dan langsung kalian minum aja Kalau misalnya udah dingin Kayak gitu Itu tuh enak banget rasanya Dan manfaatnya bagus banget Bisa kalian gunakan Bisa kalian manfaatkan air kelapa untuk kesehatan tubuh kayak gitu so itu aja manfaatnya air kelapa untuk wanita maupun pria, suami maupun istri, ini tuh bagus banget silahkan kalian konsumsi nah itu aja sharing kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua para pejuang garis 2 semoga berhasil, di dalam tahun ini semoga aja semuanya bisa dapet garis 2 dan hamil dengan kondisi yang sehat, walafiat, sampai lahiran amin dan seneng banget ketika dengar kalian itu semuanya ada yang udah berhasil, ada yang belum, yang belum tetap semangat, yang udah berhasil rawat anaknya dengan baik. Uh, ingat dengan perjuangan kita yang susah banget tuh dapetinnya, jangan sampai uh, menyia-nyiakan keturunan, oke? Okay? So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!